Halo teman-teman, kita unboxing lagi ya. Ini model motor sport KTM R2R390 Duke ya teman-teman. Ini dari Sembo Blog dan ini sangat mirip dengan aslinya teman-teman. Ini dapat stand base juga teman-teman. Buat berdiri motor. Oke langsung kita. Buka dan rakit, ya, teman-teman. Selamat menonton!